Something about you feel so different Yeah, you mess me up inside It's like you're Mobil SUV mewah terbaik. Harga Honda Wrv 2023 terbaru cuma 200 jutaan. Usung fitur canggih setara Honda Accord. Honda WRV 2023 resmi merintis jalan di Indonesia sebagai SUV terbaru dengan tampilan yang sangat sporty. Honda WRV 2023 akan menjadi SUV termewah. Honda WRV 2023 hadir bersama saudaranya, Honda HR-V yang diluncurkan sebelumnya. Selain itu, Honda WRV 2023 merupakan hasil pengembangan dari Honda SUV RS konsep yang ultra sporty. Life out here, I scream and it goes silent SUV terbaru ini telah diuji coba dan diteliti untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan street scene in Indonesia. Tentu ingin tahu spesifikasi dan harga mobil SUV mewah ini, SUV terbaik musim ini. Simak dulu spesifikasinya berikut ini jangan di skip tonton sampai habis. Mobil ini memiliki desain yang sporty bahkan dari segi performa dan dilengkapi dengan mesin terbesar dan ground clearance tertinggi. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini, tampilan luarnya sangat berani dengan grill futuristik dan lampu depan yang sangat stylish. Lampu depan juga memiliki lampu LED minimalis, sehingga kualitasnya jelas sangat tinggi. Bahkan bagian belakangnya memiliki lampu dengan strip LED, Mobil ini juga memiliki velg 17 inci untuk tipe RS dan velg 16 inci untuk tipe E. Interiornya juga sangat eye-catching, dilengkapi dengan dashboard modern dan bahan kulit dan kursi kain. Honda War v 2023 juga memiliki sumber daya 12V untuk pengisian daya dengan dua port USB. SUV terbaik dan terbaru ini memiliki volume bagasi sebesar 380 liter sehingga sangat fleksibel untuk menyimpan barang-barang. Juga terdapat fungsi walk away auto lock yang mengunci pintu secara otomatis. Yeah, you mess me up Like your energy was kissing my soul back to life was living Dan untuk tipe teratas memiliki fitur Honda Lanowatch yang memberikan pandangan blind spot lebih luas. Tidak hanya itu, ia juga dilengkapi dengan sistem entry pintar yang berguna untuk entry tanpa kunci yang mudah. Honda WRV 2023 di Indonesia ditenagai oleh mesin 1.5 i-VTEC DOHC 4 silinder segaris dan drive by wire 16 katup. Mesin ini menghasilkan 121 tenaga kuda pada 6600 revolusi per menit dan torsi 145 Nm pada 4300 revolusi per menit dan cuma ada satu varian transmisi yaitu CVT disertai teknologi G-Design Shift. Menariknya, Tipe RS dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing seperti Honda Accord, CRV, Civic RS, HRV, BRV dan City Hatchback RS. Soal harga, harga Honda Wrv 2023 Indonesia mulai dari 271.900.000 rupiah. Honda wr 2023 tipe RS-CVT harga 289.900.000 rupiah. Honda Wrv 2023 tipe RS-CVT dengan harga Honda Sensing 309.900.000 rupiah. Demikian informasi mengenai spesifikasi dan harga Honda Wrv 2023 yang hadir di kelas mobil SUV di Indonesia dengan fitur yang lengkap dan canggih. Demikian sekilas info tentang mobil SUV mewah terbaik. Harga Honda Wrv 2023 terbaru cuma 200 jutaan, usung fitur canggih setara Honda Accord. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari Car2 Channel. Salam.